Dan itu pun tidak tertebak. Ya, Tapi jangan lupakan juga Coach TZ. Ini adalah party? salah is satu Coach there? yang terkadang memutarbalikkan bagaimana draft... ...yang sudah pernah dimainkan tadi di game yang kedua. Kita melihat bagaimana... Dia memutarbalikkan fakta. Enggak yeah. dong. Iya dong. Hah? Memutar balikan fakta. Kenapa? Yang harusnya dimenangkan oleh tim Onyx dengan line up-nya diputarbalikan. Lolita-nya diambil dan dimenangkan oleh tim Lolitanya Lolita-nya di-deny pick. Oh, iya. Itu memutar dia. Memutarbalikkan fakta. Wow. Natalia di band Artinya sini adalah target band untuk salah satu sosok Team pemain yang baru game. saja muncul Keyboy. Dan sepertinya tidak akan ada lagi Faramis di game kita yang ketiga. terus saat ini Valentina terlepas dan kita tahu untuk mengadu dari Valentina banyak sekali pemilihan hero. Yang masih bisa dimaksimalkan namun apakah itu akan diberikan tanpa membiarkan Beatrix diamankan oleh satu sosok Kabuki di sini? Yakin. Beatrix Kabuki. Beatrix. Beatrix. Bitrix tapi kanan Valentina. Valentina diberikan atau Valentina yang diamankan. Karena tadi kita udah sempat melihat bagaimana Bitrix yang beberapa minggu lalu ternyata sudah diamankan namun Pak Kito, Fluffy apakah sudah mengamankan terlebih dahulu? Hero EXP lainnya dibuka dari awal Valentina Bitrix di sini akan diamankan oleh teman-teman dari ONIC Esports karena power dari hero yang tersisa, XP laner karena udah terbuka menurutku terlalu mahal kalau nanti bakal diamankan di fase pick time pertama time mereka. No Matrix untuk no cewek. Girl. Tadi sudah diamankan juga di game yang kedua tapi tidak mendapatkan kemenangan. Valentina terbuka, Yif terbuka atau Lilia jangan-jangan hero dari Sun sendiri. Enggak harus tentang Lilia, tapi kalau mereka melihat ini akan menjadi masalah bisa saja untuk melumpuhkan dari seorang Pak Gwito. Tapi Valentina. ternyata Valentina. Kayaknya okay. e udah harga mahal gak sih? Apalagi dengan kita tahu Valentina di area mid lane. Kendali untuk poking damage-nya terlalu tinggi. Dan kalau misalkan kita ngomongin soal planes, damage. Uh, sudah terjawab di sana mitelinernya baru saja mau aku sebutkan. Dan dia pun menutup Godiva loh pak. Menutup Godiva? Mau menutup Godiva juga Godiva kalau memang mau melakukan ataupun mengambil lagi ke arah sisi-sisi -si -si yang bisa bisa dimanfaatkan untuk bisa menghancurkan juga Karoonik. Ya udah sekarang punya Valentina satu contoh. Kesakar I mean. I mean. dari Yipnya, Yipnya juga seramir. Oke mau gitu ditambah dia. lagi. Oh no Matilda ternyata. Hero Hill yang tadi sempat kita bilang heal. dari awal game bahwa di sini kalau emang pada suka tim fight, udah bawa aja healer dua-duanya. Rafaela masih terbuka di sini. Dan ini history. Start from the bottom now we're here. Berkali-kali mencoba termasuk ke MPL dari uh, kualifikasi dulu ya. Mm -hmm. Dengan set boys-nya dulu. Set boys. Mereka sempat gagal. Bersama dengan salah satu temannya dulu, Groot. Yes, berkali-kali juga ditumbangkan di MPL Indonesia yang ke-7. Sampai sekarang masih membuktikan kalau mereka menjadi tim yang fantast dipertanyakannya. Jangan ya. sampai kalian memandang mereka sebelah mata. Udah enggak karena... bisa lagi ya Aura Fire sekarang benar-benar powerful Your banget Chow. Sekarang ada di tangan teman-teman dari Onik Esports. Kemarin baru aja kita lihat ada Chow yang digunakan oleh pergerakan dari uh, Keyboy. Keyboy. Hari ini nongol lagi. Kemarin pergerakan dari Chow yang digunakan ini bagus banget It pak. Bekerja itu bekerja bisa dilunai apapun wow, yang Oke. Okay. Namun hari ini nomor lagi, hanya saja, amon. amon. Cara Aldo menjawab bekerja. sebuah Ben ini benar-benar kayak lebih ke arah target Ben gak sih? Respect, respect, respect Ben banget ini namanya. Oke, okay, Hai menyusahkan dengan amonnya Ben. Aduh, kamu itu kayak password. Kalau hilang nyarinya. panik nyarinya, panik panik panik. Gitu. panik, panik, panik, panik. Kamu itu kayak password, kalau hilang panik nyarinya bohong. Orang bisa di password, Enggak, pasti kamu nyari yang lain kan? Oh. Kamu ganti passwordnya pakai yang lain kan? Waduh, besoknya uh, ya masalahnya. Ya, kalau aku emang jadi password, aku gak bakal hilang. Udah itu dong, masalah aku gak mau jadi password. Kenapa? Karena password itu bisa diganti? Aku gak mau tergantikan. Loh, eh, kamu sadar nggak, Selama ini password itu disembunyikan loh. nggak pernah nongol. Ah, <tuk> Dapat sekarang enggak se disembunyikan, gak ditonjolin ke media edisi eh, kata orang. Das. <tuk> <tuk> password ben, password, password. dimasukkan ke setelan pabrik kelar lu sudah. <tuk> Link. Chow. Oh. Link di band, Balmond di band. Chow diambil, Saudia diambil oh, dan Esmeralda okay. juga dibuang. untuk saat ini jadi tidak akan ada Esmeralda. ...untuk di game kita kali ini. Nah, untuk beberapa jungler yang mungkin masih ada diamankan... ...kayaknya bakal diamankan di last pick mungkin. Fanny Link udah nggak ada, Onyx Esports. Apakah akan membawa kepada frontliner? Jadi nantinya cewek yang ada di area belakang... ...benar-benar menjadi sosok backliner. Penyumbang damage bersama dengan Suns, dengan Valentina. Emang ya, kalau udah mau main agresif... Udah ganti roster, Dribble, agresif sekalian aja. Nagel, iya, iya, iya. iya Wednesday, Wednesday, Wednesday, Wednesday, Wednesday, Wednesday, Wednesday, Wednesday, Wednesday, Wednesday, Wednesday, Wednesday, Wednesday, Wednesday, Wednesday, Wednesday, Wednesday, Wednesday, Wednesday, akan Wednesday, Wednesday, Wednesday, Wednesday, Wednesday, Wednesday, satu Wednesday, Wednesday, Wednesday, Wednesday, Wednesday, Wednesday, Wednesday, Wednesday, Wednesday, Wednesday, Wednesday, Wednesday, Wednesday, Wednesday, Wednesday, Wednesday, Wednesday, lapu lapu Yeah. yang sampai saat ini masih belum muncul, yep. di Land of Dawn. Mungkin sulit ya, sekarang. Pertama, sekarang sulit. Sekarang gak sulit. punya skill escape, cuma jadi tumbal. Damage bersnya masih bisa ditahan dengan banyaknya item dan bahkan dengan romper seperti sekarang healing. Tapi, wow, oh, ini dia, Hai. full penetration. Dan magical damage yang begitu menyakitkan serta kabuki dengan Yu nya di bagian gold laner. Ini udah kayak waktu kita ngelihat Beatrix yang akan mendapatkan tekanan kayaknya dari sosok Iyuzong yang punya heal up yang begitu tinggi tapi dengan damage yang kita tahu Beatrix di awal game juga tidak begitu power. Tapi di late game damage-nya Beatrix Wah, bakal sakit banget game, yep. bersama dengan Iuzong. Kenapa? Damage-nya tuh kayak cewek lagi ke rambut badai damage-nya, <laughs> badai. Damage-nya penetration-nya ampun enggak enggak. Wilson. Tapi ini adalah jawaban yang diberikan karena tidak ada stopper di sini. Hanya Pakito. Pakitonya ngelakuin satu knockout strike ke arah Landslott. Artinya ada yang bebas itu adalah cow. Sebuah pertimbangan pick hero yang begitu terlihat dari Aldo dengan last pick ke arah Landslott yang tadinya kita kira ini akan menuju ke professional liner. Tahu nggak? Tapi Al ternyata ini diver. Tahu nggak Aldo tuh lulusan mana? Hah? Mana? Kuliahnya. ITB. Mana? Apa tuh? apa, itu? Isto, ist, eh, apa isti, itu Teknologi Bandung. Betul. Itu, itu isinya orang-orang mastermind semua, tapi banyak. Ber... Nah, saya WNJ, Pak. <laughs> Universitas? Negeri Jakarta. Uh... Saya wir Pak, tapi nggak lulus. Itu uh, uh. salah, Pak. Universitas Islam Riau, Pak. Oke, okay, kalau gitu, kita lihat game yang ke-3. MPL Arena, are you ready? Sekali lagi, MPL Arena, are you ready? Ready. Pintar tabung tangannya dulu, do, dong. Yap, ini dia pertandingan di game yang ketiga. Penentuan siapakah nantinya yang akan tergeser posisinya. Siapakah yang mendapatkan pucuk untuk satu minggu ke depan lewat dua tim yang berlaga kali ini. Oke, okay, Nathan dengan kita tahu power dia dengan high penetration. Ini mungkin akan dipertimbangkan kepada damage dealer juga. Dan nanti akan kita lihat bagaimana kabuki dengan Yuzong-nya. Tapi ini Kabuki dengan Yuzongnya agak cukup berat ya Profesor Krabi. Dan bahkan Keyboy Kali ini bakal coba masa menunjukkan Salgoni pada bakat Thonros. Dapatkan Didapatkan early game again. Jangan lupakan ini Lancelot. Lancelot early game. Kiboy. Sangat memiliki power yang cukup tinggi. Dan bakat Retribution diamankan high. Uh bagus banget. Padahal udah diadu sama Thonros loh. Iya dan itu dia menghitung bagaimana Thonros yang langsung diamankan terlebih dahulu dengan menggunakan Retribution. Di akhirnya Retributionnya bisa dibilang agak sedikit. Wow. Weh. Oke. Okay. Wow! wow. Inkabe Witras. <laughs> Kayaknya ada sedikit pertukaran pelajar di sana. Oke. Okay. Saya, Saya gabung sebelah ya, Pak ya? Iya, e, nampaknya bakal ada uh, kelas bilingual ya. <laughs> <laughs> <laughs> Oke, okay, kalau aku sih by draft ini mungkin... Dari Aura Fire memang memiliki zoning out dan bahkan mereka game juga... game power mereka kuat banget. Sama tambah lagi Revest ini sulit untuk tersentuh secara tidak langsung. Yeah, tapi balik lagi untuk ngomongin soalan slot last pick tadi itu udah menjadi jawaban. Karena gak ada stopper di sini. Oke. Okay. Aura Fire harus mengandalkan sosok Kabuki dengan menggunakan Black Dragon Transformation nanti di area fight Jadi benar-benar harus full power dari source skillnya dia. Kok gak punya skill yang itu gue ya? Keren banget. Itu baru. Eh, kok gue gak punya? Beli beli, di, beli, beli, dibeli-beli itu dong. ada. udah deh, Diskon. kita beli-beli aja 40 deh. 40 ribu tuh, gas makanya. Oke, okay. terima kasih banyak 40. Sama-sama. Oke, okay, kita pilih Kak Ting-ting bukan berbentang. Ting-ting bukan biskuit. Kali ini, coba-coba melakukan -coba -coba sedikit uh, satu buah pancar untuk mendapatkan stok yang cukup biar parpal buff, Profesor. Jadi lebih cepat tetap melakukan parpal. Tapi satu hal yang mereka harus perhatikan, Jangan sampai terambil kembali, karena kalau dari segi uh, melakukan objektif Marcellot itu lebih diunggulkan ada tonton juga dari iya, Sebenarnya. Bagi -bagi, ini Assassin lawan marksman loh. Kita kayak dibawa sedikit nostalgia Wah, iya, Kepada kan, season, kan. Yang ke season yang ke tujuh, season yang ke delapan. Ya. Dimana Assassin, marksman itu pada saat itu masih... Masih majenik. sering bertemu di satu lane yang sama. Ya, meta jungler. Dulu saat itu benar-benar jadi damage dealer utama. Dan bahkan jadi poros rotasi terpenting bagi sebuah tim. Tapi buat sekarang perubahan yang terjadi. Bahkan kalau ngomongin soal emblem yang dimainkan sama Kairi dia pun... ...lebih mengoptimalkan kepada cooldown, reduction, retribution. Oke, okay. masih didapatkan dengan satu buah retribution, little orders tapi diamankan high. Tidak mau semuanya untuk Kyrie. Karena dengan adanya jungle, seorang lancelot dengan emblem jungle... ...apalagi dia pakai yang cooldown reduction. Ini sangat cepat untuk melakukan farming dan satu hal profesor. Entah mengapa ya. Dia akan sangat cepat untuk melakukan invasi tarikan jungle musuh. Waduh, waduh, eh. oh. ada satu flicker sepertinya yang belum on point. Dan itu menjadi satu informasi yang harusnya bisa tersampaikan. Yeah. Wow. A atau jangan-jangan bakal langsung dipaksa untuk melakukan pick off karena Karakiboy udah gak punya source lagi untuk menggunakan flickernya. Pok Damage akan menjadi jawaban untuk di game kali ini. Oh, mulai terbuka kali ini kesempatan nampaknya untuk para dari tim. Aura Fire, diberapa top lane, dipaksa Boots dengan Demonic Force, dipaksa untuk mundur, dan bahkan bus maksimal mau Untuk bertahan hidup sementara waktu, mereka berhasil bertahan dari seorang bus tapi di sisi sebaliknya. Dengan ada satu flicker, akan coba disukar dengan satu buah bob yang harus amatkan wow. Kairi. Ini bukan hal yang baik, Hai membutuhkan spamming membutuhkan stack dengan skillnya. nggak cuma itu lihat itu retribution-nya pas banget tadi 20 detik jadi lihat deh turtle up retribution-nya apa lagi yes dan parbabov dia dapatkan dua-duanya ini team fight akan coba diungguli oleh tim dari aura fire atas segi posisi ring karena di atas mereka udah punya tiga empat bahkan keyboard nggak punya flicker posisi sementara aura tapi untuk dari segi team fight kalau ditabrak onikisport mereka punya Sans, punya real world dan bahkan Kabuki bisa saja objektif cara sang untuk menutup reword population-nya. Setelah dibuka, real world Reward Real World dan Bang Kai dengan satu masalah lurus dan smash. Smash execution menuju ke arah Blaga, berhasil menutup dan Silda. Hilda. Go di Bangs lagi menyelamatkan kawan-kawanannya dan hai, balik lagi nomor pembab, dia butuh banget mana Keiritan mana yang dimiliki dari seorang Hay membuat dia tidak bisa melakukan spamming dan bahkan nge ke dalam. Itu malah menjadi masalah dan bisa iya. ditumbangkan dengan pasti. Ini dengan satu turtle yang udah mereka dapatkan menjauhkan lagi posisi dan networknya hanya saja untuk Kairi. Masih ingin lebih entropi sudah dikeluarkan pula. Haynya masih bisa selamat dengan kalkulasi waktu yang sudah mereka lakukan tadi. Semuanya berjalan begitu baik dan plus kiboy lagi dan lagi. Reward manipulation gak bakal pernah aman di saat ada kiboy di area tersebut. Iya. Hai ganteng doang jago jiggle. Dan kalau misalkan kita melihat dari segi itemnya, Keyboy juga ingin menjawab dengan radian armor karena dia tahu magical powernya. Di sini ada Nathan, di sini ada Yif. Dia mau enggak mau harus ditutup dari awal game. Bahkan menurut saat ini, kalau melihat dari itemnya Kyrie juga udah jadi hunter-flex. Arms? men dari ruang manipulation. Oh-oh-oh. Uh manipulation kali ini diambil asana Suns. Dan bahkan tidak ada team fight tambahan, tidak ada extend, tapi berarti tujuannya bukan itu, pros. Reset. Tuju, tujuannya reset. Tujuannya nge-distract di arah Gold lane. Lihat, di mana caranya Aura ini mereka fokus fire di arah Midlane dan cewek coba untuk melakukan satu buah objektif gaming di arah Goldline ya. Karena melihat Kabuki, kalau dia mau ngedefend dengan pasti dengan satu Black Dragon transform ke arah Toplane, itu juga bakal rugi untuk Aura Firenya. Tapi kalau dia di t di arah midline, atasnya bakal pecah. Untung aware. Tapi lihat, ada konsil yang dimiliki. Dari tim Audi Key Keyboy, Key Boy, are you going? Berjikar ser Kabuki. Dan bahkan kali ini tidak jadi. Di-cancel begitu saja Godiva mencoba untuk meng-cancel. Dan bahkan mereka hanya menakut nakuti Kedatangan maut tadi, surprise attack. Happy birthday. Masih sedih dari Flavi, masih mau lebih. Dan bahkan lihat Kabuki. Hasapan benda tumpuk. Jauh ditumbangkan, Muska bisa bertahan. Terpaksa dipalingkan kembali. Kabuki bisa di He Dan off play. Okay. Kali ini, cewek oh. langsung terkesan membuat tembakan dan wipe off. Triple kill. Dan back kembali. Aura yang malah termakan dari gameplaynya sendiri. Dan wow. inilah dia alasan kenapa Lancelot di last pick Papulung. Dengan bebasnya dia tanpa ada stopper. Hanya Kabuki. Dengan menggunakan Black Dragon Transformation Tapi, untuk melakukan stoppernya. Kabuki butuh ke belakang. Iya serap balikannya tadi padahal udah baik banget loh. Sudah sangat baik mereka dimana dicicil terlebih dahulu dengan ada pergerakan dari Fluffy. Lalu Kabuki masuk lagi untuk bisa membawa rekan-rekannya. Hanya saja Beatrix terlepas. Beatrix berispes banget. ya, udah begitu hasilnya. Iya dan ditambah dengan bagaimana triple kill dengan menggunakan satu runner. Yang basic attacknya udah pasti bakal... Gak bisa bergerak sama sekali targetnya Vestager dengan Real Manipulation. Pula. Itu udah begitu tinggi dari CEW dengan satu tembakan saja. Itu satu pengantar magical damage. Darahnya juga nggak begitu tebal. Dan juga... Instant. Real versus Real World. Vestager menutup sendiri karena Key di sana. Ditakut-takuti. dikeretak, Tidak mau di freestyle kali ini. Dan barah pemain dari Team Monique, mereka enggak peduli sama Godiva karena dia bukan pakai Lolita sekarang. Iya, ini saya yep. kaget tadi, weh sekarang sampai Pak, saking cepetnya itu. Wow, dan bahkan Sans lihat again, dibalikan kembali, poking dia masih miliki CW, Rainer Apati. Kyrie 1v1. Kyrie 1 by 1 situation di arah top lane dengan seorang Fluffy, nampaknya masih dimenangkan oleh Fluffy dari segi halfbarnya. Ya, setengah darah tapi Kyrie Barson juga sudah menyelesaikan Dead of Despair. Wow, Sementara power dari cewek iya, abis dari satu item, Hunter Strike langsung menjawab dengan Blade of Despair. Dia mau menjadi eksekutor atau finisher di game kali ini. Tapi kalau ngomongin soal cewek ini malah menurut aku yang lebih hati-hati kalau seandainya nanti cewek udah ada di langkah kedua 12. Sekarang ulti bakal lebih lagi. Oke, di sisi sebaliknya para pemain dari tim Onyx Esports, mereka dengan gold defense 6600. Jadi sebuah kumpang, tapi Flavi, Flavi Flavy di arah toplin. Dia sangat baik <tun> menarikkan satu objek di streaming. Gitu karena? Dia mau gak mau harus mendorong laning yang dimiliki dari Team OnyKeesport. Dia okay. tidak ada sedikit kekurangan yang Flavi harus pulang sekarang. Karena lihat para pemain dari Team OnyKeesport sudah mulai menyadari. Ada keberadaan split pusing yang dimiliki tim Aura. Terdeteksi dari Key Boy. Coba dikejar. Aduh. Langsung saja dan one last hit. Sorry to save Flavi. Can you do it? RENGALA Baik, Kak. Reno yang gak punya empati, gak boleh pulang. Mau jadi koinan Fluffy tertik, dan di saat Lord Muncul. Mereka akan timpa 5 versus 4 Kyrie, gold timpres 7.200, tidak boleh dikontes kontes. Harus mundur ke belakang. Sadar gak? Mereka beneran lepas Itu bukan ke arah Fluffy, ke arah Cyclone Eye. <laughs> karena dia ada Cyclone Eye nya Itu ada tujuannya. Itu tujuannya. Itu tujuannya utama. Itu tujuannya. Itu tujuannya utama. Itu tujuannya utama yang pasti lord, lord jadi milik Onyx Esports. Udah, Lord pertama kontes, tidak boleh kontes. Yang pertama, duitnya. Kedua, wipe out. Wipe out juga. Apalagi dengan source skill yang 4 lawan 5 menurutku terlalu mahal untuk digunakan. Apalagi ini harus memasakan Kabuki dengan Black Dragon Transformation. Padahal kita tahu di sini, Kabuki, dia bukan tipikal untuk XP laner. Dia gold laner, dia butuh damage. Dia butuh instan untuk ke arah belakang. Kayak yang tadi udah sempat dibilang sama Ranger Mas. Cewek akan menjadi target operasi. Tapi kalau ceweknya sudah mendapatkan item seperti ini, Malefic Roar Dia bahkan, bahkan Hunter Strike Dia punya ya. Belum Wain tuga, Nature tugas ganda juga kan harus dilakukan lagi Pak. Pasti Mereka harus melakukan inisiasi Dan juga sebuah covering Terhadap Cover. pesager Karena dari tadi Facehuggernya coba lihat Gak pernah aman Gak, gak pernah nyaman Reload oh. oh, Yang gak bakal lebih dari beberapa detik saja Dia nggak mau teamfight all in Karena so, uh, dua posisinya jauh Mereka tuh cuma ngasih Short skill aja Mereka mancing aura Untuk menguari short skillnya sekarang di mid lane Karena bukan itu yang mereka inginkan lihat Carolin kan karena kali ini datang Key baru Boy. ini saatnya ini saatnya Keyboy mencoba memancing keributan Beatless sudah mencoba dipencakan Ketika aku liat kairi jauh di atas, sas di bawah. Bukan itu yang dia tuju, ini. Karena Super Minion yang satu lagi, baru bergerak nih Profesor. Iya mereka mau ini. main pick off di area. Triland push. Iya kanan dan kirinya bakal dimanfaatkan. Dan Pash yep. hager hager satu bar saja What? tersisa. Keyboy, Keyboy, Keyboy, Keyboy. Keyboynya mencoba untuk memancing dan juga men-trigger pemain dari Aura Fire. Ini dia yang mereka inginkan, Triland push. Bukan Lordnya, lihat tiga land nendorong masuk masuk ke Karena belakang Kyrie, ting, ting bukan barman, Ting Ting bukan biskuit Tapi Kyrie memilih untuk mundur nah, pakai mereka sadar, mereka tidak bisa all in ke dalam Walaupun dengan 11 ribu gold, tapi mereka ini memiliki kelemahan dari tim Monik Esports mereka tim fight mungkin akan di dalam base dari aura dan ini adalah kewajiban untuk Kabuki. Iya, Range-nya nggak jauh. Range-nya dia nggak jauh untuk mengincar cara backline juga perlu effort. mau nggak mau harus digunakan dan itu memakan banyak banget source untuk melakukan tim fight dan mereka nahan tim fightnya dari manipulation nggak ada karena mereka tahu sekali semua manipulation bakal di pop out. Kairi bakal jump in. Kairi bakal mencari Vesager ada di mana karena itu adalah tugas dia sebagai finisher di arah belakang harus benar-benar main langsung dive in dan Keyboy. Gak yang disini dari tadi dia pun tidak berani untuk melakukan inisiasi Padahal dia punya flicker Dia ready untuk team fight. Namun harus menunggu koordinasi dari Onek Esports itu sendiri okay. Oh, imut tahu okay. so, waduh Jangan-jangan, nah ada bottom lane Jangan-jangan Lihat di depan sana, high Mencoba di all in Nampaknya tidak mau memulai menduju Satu bahsulnya terlebih dahulu, objektif gaming 3 lane Tapi ini akan menjadi lot yang ke-12 Gak mungkin bisa dihabisin Dihabisin sekarang itu tambahnya Mereka akan melihat cewek terkena shutdown. Satu, even chat tidak dapatkan, tapi short skill yang banyak ketika load akan muncul itu rugi bandar. Itu nggak wise banget kalau menurut. Ada yeah. banyak yang reset, dapetin load 12, all in di situ. Main kan, lebih sabar, main lebih nunggu, atau momentum comeback-nya nanti bakal hilang. Ini metode anak panah. Anak panah. Mundur dikit, banyak banyak lebih jauh. Oh, okay. Teori tsunami trofi. Yes. Oke. Okay. Yang dimana kita bakal menunggu terlebih dahulu untuk mundur. Hingga nanti kita bakal maju lebih jauh daripada pantulan mundur kita. Dan buat sekarang, Aura Fire. Tinggal menunggu bagaimana setup up defense mereka. Uh, Karena lem. ingat, mereka punya Nathan di sini. Mereka punya Nathan, mereka punya Marshman untuk High Ground. Jadi face nya juga akan membantu dengan Reload Manipulation. Sehingga Boots. Tugas dia adalah melakukan cancel terhadap Vesager. Oh. Tinggal yeah. kita tunggu siapa yang akan melakukan inisiasi Betar. terlebih dahulu. Berapa ini bahaya loh. Keyboy punya Immortal, Keyboy punya Flicker. Apakah dia oh, akan Pinter banget, pinter banget Profesor. Dia cek pakai puncher. Ada orang di sana. Yeah. Informasi yeah. harusnya telah diberikan. Retribution telah dapatkan. Fluffy memilih untuk mundur. Dilihan Pulsar coba didapatkan. Aduh. Para main dari C, niki Esports, CW kembali untuk menghindar Keyboy. cancel dikeluarkan, fokus dengan Flicker. Menuju ke arah mana dan bakat Flavi Kali ini tidak tertinggal. Dipalas ketepangkan Kabung Ki yang hilang. Odik Esports mencabang bagus karabatnya. Odik Esports menolak turun dari Pucuk. Odik Esports. Berhasil memenangkan 2-1. Menolak turun dari Pucuk. Menolak Pucuk menjadi trial hanya sehari. Wow. Menjadi milik mereka satu minggu penuh ke depan. Satu minggu ke depan dan bisa dibilang dipastikan untuk kemenangan dari Onyx eSports bahkan lebih satu match win yep. ketimbang Aura Fire yang ada di urutan yang kedua yep. dan itu menjauhkan jaraknya dari peringkat kedua menjauhkan jaraknya dari peringkat ketiga